Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 2 materi 2 tentang operating system organization. Sebelumnya uh, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Uh, saya Rudian CJ Pratama dari Ilmu Komputer 2019. Sudah teman-teman saya. Nama saya, saya Abdullah Azam dari Ilmu Komputer 2019. Saya Faris Sethi Ramadhan dari Ilmu Komputer 2019. Cek-cek. Uh, Suara saya masuk. Assalamualaikum. Masuk-masuk. Uh, ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi Broho dari Ilmu Komputer 2019. Oke, langsung next aja jam. Nah, kita di sini mau ngebahas tentang uh, karakteristik sistem operasi terlebih dahulu nih karakteristik sistem operasi dibagi jadi tiga yang pertama ada multiplexing di mana uh, sebuah teknik yang digunakan untuk mengkombinasikan dan mengirimkan beberapa aliran data melalui satu media nah ini sistem operasi harus bisa karena uh, untuk menjalankan multitasking dengan adanya prosesor dengan chip yang uh, lumayan tidak terlalu besar dan dengan aplikasi yang berjalan itu harus bisa sistem operasi yang kedua ada karakteristik yang uh, dari uh, sistem operasi yang kedua yaitu isolation cara untuk memisahkan sebuah aplikasi yang memiliki gangguan error atau bug dari aplikasi lain agar dapat berjalan seperti biasa dan tidak terdampak jadi kalau misalnya ada aplikasi yang error dan ada bug uh, aplikasi yang berjalan sedang berjalan waktu itu nggak saat itu nggak ini apa nggak terdampak gitu loh nggak ada efeknya terus yang ketiga ada interaction sistem operasi mendukung komunikasi antar proses di sini tujuan dari interaction itu uh, bisa ngebagi timeshare antar uh, time share si memori dan uh, apa ya mengontrol uh, bus dan kalau misalnya ada proses yang berjalan bisa sama, -sama bisa sama-sama saling membantu gitu itu buat yang pertama karakteristik sistem operasi. Nah uh, di bab ini kita pengen ngebahas uh, tentang gimana sih cara tiga karakteristik ini bisa berjalan di sistem operasi. Langsung next aja jam karakteristiknya. Nah caranya yang pertama ada abstraksi hardware resource. Pada waktu sebelumnya kan udah dijelasin nih banyak syscall yang bisa dipakai di Unix atau Linux, ya kan. Berarti kita dapat nyimpulin bahwa setiap aplikasi itu bisa langsung berinteraksi dengan hardware resource dan menggunakannya dengan optimal untuk aplikasi tersebut. Akan tetapi risiko adanya hal tersebut adalah semua aplikasi yang berjalan harus dalam keadaan baik-baik saja dan dapat membagi kinerja prosesor dengan baik. Jadi nggak boleh ada bug sama error. Nah, permasalahannya di sini adalah pada kenyataannya seringkali aplikasi memiliki masalah error atau bug dan menginginkan isolasi yang lebih kuat dibanding yang lain. Jadi egois gitu. Jadi pengennya uh, dapat hardware resource yang uh, lebih daripada yang lain gitu. Jadi uh, dia nggak mau, uh, bukan nggak mau ya, apa ya time share-nya itu kurang, kurang baik gitu. Karena si egoisnya itu sendiri. Gitu. Makanya harus... Ada abstraksi hardware resource. Next jam. Nah, buat implementasinya itu untuk mencapai instalasi yang kuat, sebaiknya aplikasi dilarang untuk mengakses langsung hardware resource yang sensitif. Dan sebagai gantinya, mengabstraksi resource menjadi sebuah layanan. Ini dianalogiin sebagai kayak uh, si sistem operasi ini sebagai apa ya asir gitulah. Kalau misalkan si pelanggannya itu si aplikasi. Terus dapurnya itu adalah sebuah hardware resource, maka si kasirnya bisa harus bisa ngatur si uh, chef yang ada di dapur buat, ngelai, apa, buat uh, ngebuatin makanan si uh, pelanggannya. Dengan cara diatur oleh si kasir, itu uh, sistem operasi gunanya di situ. Nah, ada contohnya seba, uh, aplikasi hanya berinteraksi dengan sistem file. Hanya melalui sistem call, open close, read dan write, sehingga memungkinkan sistem operasi untuk mengelola penyimpanan yang tadi sudah dianalogikan. Sama halnya yang dilakukan oleh Unix yang secara transparan dapat mengalihkan hardware prosesor di antara proses menyimpan dan memulihkan status register jika diperlukan, sehingga aplikasi tidak perlu memikirkan tentang time sharing. Jadi, si aplikasinya itu enggak, apa ya, enggak mikirin lah tentang time sharing, jadi udah diatur sama sistem operasi, jadi tinggal jalan-jalanin aja sih. Jadi ya gitu deh, kayak hardware resource, jadi layanan bentuknya bukan nggak langsung bisa diakses sama aplikasinya gitu. Jadi ada ada gap di antara si aplikasi sama hardware resource. tuh next jam. Nah sekarang yang kedua user mode, kernel mode dan system calls. Nah untuk mencapai isolasi yang kuat kan si aplikasi nggak nggak boleh langsung berinteraksi sama si hardware resource nah oleh karena itu uh, si aplikasi itu nggak boleh tuh uh, uh, ngemodify atau mengubah si data strukturnya sistem operasi uh, entah itu apa coba entah itu lalu uh, entah itu membaca ya membaca atau yang lainnya gitu deh pokoknya bukan membaca sih lebih ke arah uh, ngubah data strukturnya kayak gitu nah di sini prosesor menyediakan hardware resource untuk isolasi yang kuat Contoh pada X86 dan pada banyak prosesor lainnya yang memiliki dua mode di mana prosesor dapat menjalankan instruksi, yaitu pada dua, dua mode, yaitu mode kernel dan mode pengguna atau user mode. Pada mode kernel, prosesor diizinkan untuk menjalankan instruksi dengan hak istimewa, misalnya membaca dan menulis disk atau perangkat I.O. lainnya, melibatkan instruksi istimewa. Gitu guys, Bisa dilanjut oleh Ajam. Baik, akan saya lanjut. Materi mode, kernel mode dan sistem sebuah aplikasi yang berjalan di ruang pengguna hanya dapat mengeksekusi instruksi pada mode pengguna saja sementara perangkat lunak yang berjalan di ruang kernel itu dapat mengeksekusi instruksi istimewa jadi instruksi itu sebenarnya kebagi dua yaitu instruksi pada mode pengguna dan instruksi pada mode kernel Nah kalau misalkan instruksi pada mode nah instruksi istimewa itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu instruksi-instruksi yang hanya bisa dijalankan pada mode kernel saja. Nah perangkat lunak yang berjalan di ruang kernel atau pada mode kernel disebut kernel. Sebuah aplikasi yang ingin membaca atau menulis sebuah berkas pada penyimpanan harus beralih ke kernel untuk melakukannya. Karena aplikasi itu sendiri tidak dapat mengeksekusi instruksi I/O. Nah instruksi I/O atau input output itu termasuk salah satu instruksi istimewa. Nah instruksi istimewa hanya dapat dieksekusi di mode kernel. Makanya aplikasi ingin membaca atau menulis sebuah berkas pada penyimpanan, aplikasinya itu harus beralih dari mode pengguna ke mode kernel agar bisa melakukan operasi tersebut. Nah Prosesor itu menyediakan instruksi spesial yang dapat mengganti mode prosesor dari mode pengguna ke mode kernel yang kemudian memasuki kernel pada entry point yang sudah disiapkan oleh kernel itu sendiri. Nah, setelah prosesor berganti ke model kernel, prosesor uh, kernel akan memvalidasi argumen dari sistem call, kemudian kernel akan mempertimbangkan apakah iya, apakah kernel akan memberikan izin kepada suatu operasi atau tidak. Maksudnya gini, misalkan ada aplikasi, dia ngirim request ke kernel untuk uh, membaca sebuah berkas dari penyimpanan. Nah, pertama kernelnya itu harus memvalidasi dulu argumen sistem callnya udah valid atau belum. Nah, kalau misalkan sudah valid, kernel itu Ya mempertimbangkan kira-kira aplikasi ini boleh enggak kan, membaca berkas ini, apakah berkasnya direstriksi atau tidak, apakah berkasnya bisa diakses atau tidak. Nah, setelah misalkan misalkan diizinkan sama kernel, maka kernel akan melakukan operasi membaca berkas tersebut. Tapi kalau misalkan ditolak, ya kernel tidak akan melakukan operasi apa-apa. Nah, yang lebih, yang lebih hal yang lebih penting adalah, tadi kan sudah jelasin ini, prosesor memasuki kernel pada entry point yang disiapkan oleh kernel. Nah, entry point itu seharusnya bisa dispesifikasikan oleh, oleh kernel saja. Aplikasi itu dilarang untuk menspesifikasikan entry point. Sebab kalau misalkan aplikasi pada mode pengguna bisa menspesifikasikan entry point, nah nanti celah ini tuh bakal dimanfaatin sama aplikasi jahat. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin, kayak pertama kernel harus memvalidasi argumen dulu, baru habis itu mempertimbangkan perizinan. Nah, kalau misalkan aplikasi jahat, dia itu dia Pertama dia menyiapkan entry kernel, terus yang kedua dia dia akan nge-skip validasi argumen. Nah kalau misalkan validasi argumen aja di-skip, berarti pertimbangan isinya juga di-skip. Nah nanti aplikasi jahat itu bakal memanfaatkan celah itu untuk, untuk bisa aja menghapus berkas atau menulis berkas-berkas virus pada komputer kita. Lalu yang selanjutnya adalah kernel organization atau organisasi kernel. Pertanyaan kunci dalam merancang sistem operasi yaitu bagian apa dari sistem operasi yang harus berjalan pada mode kernel? Salah satu kemungkinan yakni seluruh sistem operasi berada di kernel sehingga implementasi dari seluruh sistem call berjalan pada mode kernel. Aplikasi ini disebut kernel monolitik. Pada kernel monolitik, sistem operasi seluruh sistem operasi berada berada pada mode full, bisa menggunakan full hardware privilege, full hardware Full hardware privilege ini maksudnya sistem operasi bisa memanfaatkan perangkat keras untuk melakukan instruksi-instruksi istimewa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah jadinya pada organisasi ini tuh perancang OS tuh nggak perlu repot-repot mikir kira-kira bagian mana dari sistem operasi yang butuh full hardware privilege dan mana yang tidak. Soalnya kan seluruh sistem operasinya berada eh, menggunakan full hardware privilege tuh. Jadi perancangan OS tinggal ya, tinggal ngerancang merancang aja nggak usah mikir-mikir pusing-pusing yang mana yang perlu full hardware privilege dan mana yang enggak. Nah, full hardware. Nah, organisasi ini juga memudahkan bagi bagian-bagian berbeda dari sistem operasi untuk saling berkooperasi. Contohnya misalkan di sistem operasi itu ada namanya buffer cache. Nah, buffer cache ini bisa dimanfaatkan secara bersamaan oleh file system dan virtual memory system. Nah, tapi sisi negatif dari organisasi monolitik yaitu antarmuka antara bagian-bagian berbeda dari sistem operasi seringkali rumit sehingga pengembang sistem operasi mudah untuk membuat kesalahan. Nah, di kernel monolitik itu kesalahan sedikit aja tuh bisa berakibat fatal. Fatalnya itu bisa bikin komputer kita nge-crash. Soalnya kalau misalkan ada kegagalan, misalkan ada error nih di kernel monolitik, nah, nanti akan berimbas ke uh, gagalnya kernel kalau misalkan kernel itu udah gagal maka komputer akan berhenti beroperasi. Nah kalau komputer berhenti operasi kan maka seluruh aplikasi yang di dalam komputer kan nggak bisa dipakai sebelum kita riset atau ribut. Nah makanya di monolitik itu nggak boleh ada kesalahan sedikit pun soalnya berakibat fatal. Nah untuk mengurangi resiko kesalahan di kernel, perancang sistem operasi dapat meminimalisir jumlah kode sistem operasi yang berjalan pada mode kernel dan mengeksekusi sebagian besar sistem operasi pada mode pengguna. Organisasi kernel ini disebut microkernel. <tuh> nah kalau yang kernel monolitik tadi kan seluruh sistem operasinya berada di dalam kernel. Nih. Nah Kalau di microkernel itu sebagian sistem operasinya ada di dalam kernel, nah, sebagian lagi ada pada mode pengguna. Di mikrokernel, antarmuka kernel ter ter terdiri dari beberapa fungsi tingkat rendah untuk memulai aplikasi, mengirimkan pesan, mengakses perangkat keras, dan lain-lain. Organisasi ini mengizinkan kernel secara relatif lebih sederhana dengan sebagian besar dari sistem operasi berada pada tingkat pengguna. Di dunia nyata, seseorang dapat menemukan kernel monolitik dan mikrokernel pada satu sistem operasi yang sama. Contohnya Linux. Nah, kalau di buku XP6 sih dia nyebutnya, contohnya Linux. Soalnya Linux itu sebenarnya dirancang sebagai kernel monolitik. Tapi, tapi Linux juga mempunyai uh, mikrokernel yaitu pada bagian ininya apa windowing sistemnya. Kalau dia kan di Linux kan nggak full command line, bisa juga pakai GUI kayak Windows. Nah, makanya di Linux itu sebenarnya kayak gabungan kernel monolitik dan mikrokernel Lalu, proses overview. Unit isolasi DXV6, seperti pada sistem operasi Unix lainnya, disebut proses. Jadi, proses itu unit nama uh, sebutan untuk ke unit isolasi DXV6. Abstraksi proses mencegah satu proses untuk merusak atau mematematis memori, CPU, dan deskriptor berkas proses lainnya. Abstraksi proses juga mencegah dari pro, sebuah proses dari merusak kernel itu sendiri dan proses sehingga sebuah proses tidak dapat menumbangkan uh, mekanisme isolasi dari kernel. Nah, untuk membantu isolasi yang dipaksa, abstraksi proses menyediakan ilusi untuk sebuah program yang mesin yang memiliki mesin pribadinya sendiri. Sebuah proses menyediakan program yang memiliki sistem memori pribadi atau ruang alamat memori yang tidak dapat dibaca atau ditulis oleh program lain fisik menggunakan tabel halaman atau page table untuk memberi ruang alamat memori pada setiap proses. Nah, pada x86 nah, pada page table x86 uh, page table-nya itu dia menerjemahkan atau memetakan uh, virtual memory atau memori virtual ke physical memory atau atau memori fisik. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Faris. Kembali saudara Faris di persilatan cek cek, dengaran kan? Dengaran, ya? Oke, lanjutan dari proses overviewnya. Uh, <tuh> jadi uh, di Kerala F6 tuh dia ngelola bagian-bagian terus state dari proses tuh uh, di dalam namanya struct proc. Jadi kayak PID, nama terus state dari proses itu disimpan di dalam struct proc. Nah, setiap proses tuh juga punya yang namanya thread. Ya, thread ini yang fungsinya itu menjalankan ya, instruksi dari proses itu sendiri. Nah, nah, thread ini tuh bisa di, uh, apa, pas dia lagi berjalan tuh thread itu bisa di berhenti dulu se sementara Berhenti suspend, biar nanti okay. lanjutin lagi Jadi, kalau misal uh, mau ganti dari proses uh, satu ke yang lainnya Thread yang lagi berjalan itu di suspend dulu Terus uh, dia ngejalanin thread dari proses yang mau dijalanin ke proses lain terus uh, setiap prosesnya juga punya dua stack user stack sama kernel stack. Nah uh, uh, apabila sebuah proses tuh ngejalanin cuma di user aja, cuma instruksi user aja, maka uh, yang dipakai itu cuma user stack aja. Sementara kernel stack-nya itu tetap kosong. Begitu uh, juga sebaliknya. Uh, apabila <coughs> kalau enggak Uh, kalau misalkan uh, prosesnya itu masuk ke kernel, maka kernel stack akan dipakai. Tapi user, uh, user stacknya itu masih nyimpan data-data dari uh, result sebelumnya. Cuma itu nggak terlalu dipakai. Terus ketika uh, proses itu ngelakuin syscall, ah, <tuh>. maka uh, proses itu nanti pindah dari user stack ke kernel stack. Dan ketika syscall itu selesai, balik lagi ke user stack. Oke ya, lanjut. ya ini address jadi di sini kita bakal ngeliat gimana XPS itu buat address address base pertamanya jadi pas PC dinyalakan biasa dia bakal nge-load loader kemudian bootloader loader tuh bakal ngeload kernel fisika physical address satu seratus ribu ya satu nol nol nol nah kenapa di physical address itu kenapa bisa nggak di lebih tinggi misalnya 80, 100, 000, 000. nah karena uh, ada kemungkinan bahwa physical address itu yang tinggi-tinggi itu enggak ada di yang mesin yang kecil semua mesin nah terus kenapa enggak di-lot di yang lebih kecil bisa di 0 nah jadi uh, di physical address 0 sampai uh, 10.000 itu eh 100.000 itu uh, dipakai buat Ayo device jadi nggak bisa dipakai makanya di-lot di physical address 100.000 atas hmm terus uh, biar karena masih terus jalan entry itu uh, entry itu nyapin menyiapkan stable yang mapping uh, mapping virtual address uh, 800 juta eh apa nih ya yang disebut kerbase ke physical address 0. Jadi uh, di chapter ini belum dijelasin gitu. Pokoknya Uh, gampangnya jadi entry 0 itu mapping virtual address uh, 4.0.0.0.0, tetap physical address 4.0.0.0 sampai ya, entry 512 <tuh> terus balik lagi ke entry nah, entry itu kemudian ngelot physical address dari entry page dir ke register control itu, CR3 itu, nah, CR3 itu jadi isinya nanti physical address bukan virtual address Uh, Oke, okay. untuk bagian ini akan saya uh, ambil alih lagi. Jadi, uh, untuk melanjutkan penjelasan sebelumnya, prosesor tetap mengeksekusi instruksi pada alamat memori rendah setelah paging diaktifkan, yang akan tetap bekerja sebab entry pgdir uh, memetakan alamat memori rendah. Nah, jika sp 6 uh, menghapus entry 0 dari entry pgdir, nah, maka komputer akan mengalami crash sebab maka akan mengalami crash bila mencoba mengeksekusi instruksi setelah paging diaktifkan. Nah, jadi sekarang entry harus ditransfer ke kode si kernel dan menjalankan kode itu pada alamat memori tinggi. Alamat memori tinggi itu, oh ya, ini kan ada alamat memori tinggi dan alamat memori rendah. Maksudnya itu gini, memori itu dia dibagi jadi dua, ada alamat memori tinggi dan alamat memori rendah. Nah, alamat memori tinggi itu biasanya alamat memori yang bisa diakses pada aplikasi yang berada pada user space atau ruang pengguna. Nah, alamat memori rendah itu, itu baru bisa diakses oleh uh, kernel space atau mode kernel. Jadi aplikasi-aplikasi pada mode user, pada mode pengguna atau pada ruang pengguna, dia cuma bisa mengakses alamat memori tinggi. Nah, untuk alamat memori rendah itu cuma bisa diakses sama kernel sama aplikasi-aplikasi yang berada pada mode kernel. Nah, pertama, oke, lanjut. Dia kemudian prosesor akan membuat penunjuk stack atau pointer stack, persen ISP yang menunjuk atau poin ke memori yang akan digunakan sebagai stack. Seluruh, oh iya, seluruh simbol itu berada pada alamat memori tinggi, termasuk stack, sehingga stack akan tetap valid bahkan jika pemetaan pada memori rendah itu dihapuskan. Kemudian entry akan melompat ke main. nah Main ini juga salah satu fungsi yang berada pada alamat memori tinggi. Main tidak dapat menghasilkan return atau kembalian, sehingga tidak ada return PC atau kembalian PC pada stack. Nah, sekarang karena beroperasi di alamat member tinggi pada function main, lalu bagian berikutnya yaitu code creating the first process. Setelah main menginisialisasi beberapa perangkat dan subsistem, main menciptakan proses pertama dengan memanggil user init. Tindakan pertama yang dilakukan user init yaitu memanggil allocproc. proc. Tugas dari allocproc yaitu mengalokasikan sebuah slot yaitu sebuah stroke proc kita proses dan untuk menginisialisasi bagian-bagian dari keadaan proses yang dibutuhkan kemudian kernel untuk dieksekusi. Nah, allocproc ini dia dipanggil untuk setiap proses baru sedangkan user init dia cuma dipanggil pertama pada uh, proses pertama kali dibuat. Jadi user init cuma dipanggil sekali, nah allocproc dia dipanggil, dipanggil berkali-kali setiap ada proses baru. Kemudian allocproc itu dia memindai proc table untuk mencari sebuah slot dengan status unused atau tidak digunakan. Nah, kalau misalkan ketemu nih, allocproc akan mengubah status dari unused ke embryo untuk menandakan slot tersebut telah digunakan. Uh, telah digunakan. Kemudian allocproc itu mencoba mengalokasikan kernel stack dari kumpulan kernel proses baru. Nah, kalau alokasi memorinya gagal, kernel akan uh, mengubah Status dari slot itu dari embryo kembali ke unused atau tidak digunakan dan mengirimkan nol sebagai pertanda kegagalan. Cara allocproc harus menyiapkan stack kernel pada proses baru. Allocproc ditulis agar dapat digunakan oleh Fox seperti, seperti ketika menciptakan proses pertama. Allocproc menyiapkan proses baru dengan stack kernel yang telah dipersiapkan secara spesifik dan kumpulan register kernel yang akan menyebabkan allocproc kembali ke rumah pengguna ketika pertama kali jalankan. Nah, Alokprog melakukan bagian dari pekerjaan ini dengan menyiapkan program penghitung nilai kembalian yang akan menyebabkan kumpulan kernel dari proses-proses baru itu pertama itu dieksekusi pertama kali di vokret dan kedua di terapret. Vokret dan terapret itu kumpulan kode. Jadi pertama, kode jadi kode-kode kumpulan kernelnya itu pertama kali nanti dieksekusi menggunakan kode dari vokret. Nah, selesai baru dia masuk ke kode-kode di uh, Focrate. Nah, uh, kumpulan kernel itu dieksekusi dengan konten register. Konten uh, register yang disalin dari uh, P. Konteks. Uh, maaf, tulisannya jelek. Nah, kalau misalkan di dalam SP6 itu kan ada uh, P context nih nah jadi uh, kumpulan kernel-kernel yang baru di, yang dieksekusi itu nanti dia dieksekusi dengan menyalin register konten dari P context ini nah jadi kalau kita menyiapkan P context lalu ke lalu tanda panah lagi ini tanda panah ya P tanda panah konteks tanda panah E I oh jelek buat tulisannya EIP. Nah, jadi untuk menyiapkan P, panah konteks, panah EIP ini ke Focrate, jadi uh, artinya kumpulan kode kernel itu dia akan dieksekusi pada permulaan kode uh, Focrate. Nah, hasil uh, hasilnya atau rit, hasil return-nya itu alamat apapun yang berada pada bagian bawah stack. Jadi misalkan di stack-nya itu dia kan uh, kan dia kan bertukar kernel stack gitu kan. Nah, nanti hasil return-nya itu alamat apapun yang berada di bagian bawah stack, itu hasil return-nya. Hmm. Oke, okay. uh, untuk kemudian akan dijelaskan oleh saudara Adin kepada saudara Adin dipersilakan. Ya, uh, Bismillah, uh, ini masih lanjutan dari tadi quote creating universe proses konten pertama dari proses awal itu. Uh, user space memory atau memori pengguna nya adalah untuk kompilasi dari init code S uh, sebagai, sebagai bagian dari proses pembangunan kernel linker menyematkan binary tersebut ke dalam kernel dan mendefinisikan dua simbol spesial binary init code start dan binary init code size menunjukkan lokasi dan size dari binary lalu uh, user init menyalin binary itu ke proses baru dengan memanggil uh, init UVM yang mengalokasikan satu halaman dari physical memory memetakan alamat virtual 0 ke uh, alamat virtual 0 alamat virtual apa bahasanya uh, ya, itulah ya alamat virtual uh, iya virtual address ya, address virtual address 0 ke memory itu dan menyalin binary ke uh, halaman tersebut uh, boleh dilanjut nah tadi uh, dilanjut setelah memanggil habis itu kan memanggil user init setelah memanggil user init uh, np main memanggil uh, scheduler untuk mulai menjalankan proses ini scheduler ini mencari proses dengan pi uh, yang uh, state yang di set ke runnable dan hanya ada satu itu uh, dari pi state ini yaitu unit proc yang menentukan variable proc per cpu ke proses per CPU ke proses yang ditemukan dan memanggil switch uvm untuk memberitahu hardware uh, untuk memulai menggunakan proses page table dari target. Terus uh, dengan mengubah page table-nya selagi mengeksekusi di dalam kernel dapat dibuka, uh, dapat map be... uh, mau <sm hiatus> selagi jadi tadi selagi mengubah page table uh, juga selagi mengeksekusi di dalam kernel itu nanti dapat bekerja karena ada setup KVM yang menyebabkan semua page table yang diproses nanti itu memiliki pemetaan yang identik untuk kernel code dan data. Terus e dilanjut, switch UVM juga menyiapkan text state e segmen e SEG underscore TSS yang menginstruksikan hardware untuk menjalankan sistem call dan menginterup e proses di kernel stack. Beri lanjut terus uh, oh ini dilanjut ke uh, bagian selanjutnya yaitu the first system call itu exec jadi uh, aksi pertama dari init process itu menjalankan pemanggilan sistem call exec exec ini menggantikan memori dan uh, register dari proses yang sedang berlangsung dengan program baru tetapi membiarkan file descriptor proses ID dan karena proses tanpa diubah boleh dilanjut nah ya ini bagian terakhir itu maksudnya ke dunianya nyata ya jadi eh, lebih kayak ngasih tahu gitu kalau misalkan sebagian besar sistem operasi itu eh, mengadopsi konsep proses dan sebagian besar prosesnya itu terlihat mirip sama xv6 sistem operasi yang asli itu akan mencari struktur uh, prog bebas, bebas dengan explicit free list dan dalam waktu yang konstan dibanding dengan linear time search dalam alok prog kayaknya x 6 gitu menggunakan linear scan uh, XP, maaf, tadi, uh, linear time search nya dalam alok prog itu uh, bagaikan ini x 6 menggunakan linear scan jadi itu merupakan salah satu uh, model dari banyaknya model itu yang digunakan itu untuk um, mencapai suatu kesederhanaan biar nggak apa sih uh, enggak terlalu runik. rumit ah, rumit Tuh, mohon maaf rumit ya kurang lebih itu bisa disampaikan mohon maaf kalau banyak tipe ya mungkin uh. dari kelompok kami sekian mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, izin nanya, silakan. Boleh. Uh, sudah saya terdengarkan ya. Terdengar. Dengar nama-nama. Oke, okay, uh, mau masuk. nanya balik ke tadi yang di awal-awal kan uh, katanya uh, mode itu terbagi kedua ya, user mode sama kernel mode ya. Dan sementara kernel mode itu katanya kita bisa uh, uh, ada hak-hak istimewa tertentu gitu yang hanya bisa dilakukan di kernel mode dan di user mode itu nggak bisa. Nah terus salah satunya itu di kernel mode itu tadi ada write tamarit kan. Nah kira bisa disebutin lagi nggak sih selain write tamarit itu apa aja soalnya kayaknya itu cukup penting gitu supaya uh, tahu fundamental ya. Okay, makasih. Okay, mungkin sebelum dijawab kita tampung dulu pertanyaannya Mungkin ada yang mau bertanya lagi Eh, tadi perlu sebutin nama kelompok sih? Boleh, An, Boleh. Uh, dari kelompok berapa? Dari kelompok berapa ya? Bentar-bentar. Kelompok -bentar. satu lo Halo. Halo, Assalamualaikum. Oke, kelompok satu Jam, tujuh jam. Kelompok 1 jam. punten Ya, Dafa, silakan kalau mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau nanya juga. Uh, Assalamualaikum. saya Oh ya, sebelumnya set up saya Dava, dari kelompok satu juga uh, ingin bertanya. Tadi kan uh, sudah dijelaskan tuh kan, uh, apa namanya, ada beberapa operating system yang pakai Kernelnya monolitik, ada yang pakai microkernel, sama ada yang pakai hybrid berarti kan, untuk uh, organisasi-organisasinya gitu kan. Nah, kira-kira uh, uh, keunggulan dari masing-masing uh, penerapan uh, arsitektur kernel tersebut tuh apa ya kira-kira? Terima kasih. Terima kasih kembali. ke perbandingannya ya lebih ke perbandingannya kayak downside upside gitu Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sebelum dijawab. Dipersilakan yang mau bertanya. Oke mungkin uh, saya mau menjawab pertanyaan-terlebih dahulu Faran Dewanta dari kelompok satu uh, tentang contoh hak istimewa atau instruksi istimewa selain read dan write ya tadi pada penjelasan kernel mode, user mode sama system calls. Nah selain read, write, uh, write dan read ada fungsi lainnya yang bisa dipakai Yang pertama ada uh, input output instructions dan halt instructions. Yang kedua ada turn off all interrupts Yang ketiga ada set timer kayak Terus yang keempat ada Context switching Yang kelima ada Clear the memory Atau remove the process Dari memory Dan yang keakhir ada Modifikasi entry Yang kiri table. Yang panjang Bisa ngeliat kali deh Oke, okay, lumayan banyak ya, Ruth, ya. Iya. Yeah, okay, lebih emang, enaknya sebenarnya ada sih, mungkin ntar itu. bisa, mungkin bisa di listing gitu ya, ntar mungkin kalau bisa. Oke, okay, makasih banyak, rut. Oke okay, siap. Makasih banyak Teman-teman ya, rokok -teman, dua, kelompok bateri dua. Oke. Okay. baik <laughs> ya Cek, cek. Uh, misi, uh, saya izin mau menjawab pertanyaan dari saudara Dafa terkait perbedaan dari kernel monolitik dan mikrokernel. So, yang pertama, kalau misalkan kita lihat perbandingannya itu dari mikrokernel sama uh, kernel monolitik yang jelas terlihat itu mungkin bisa dilihat dari ukuran. Kalau misalkan ukurannya. Uh, mikrokernel itu lebih kecil dibanding karena monolitik yang bisa dibilang jauh lebih besar dari kernel mikro. Terus buat uh, waktu pengeksekusiannya, karena monolitik juga lebih cepat dibanding sama mikrokernel. Gitu, mikrokernel bisa dibilang cenderung lambat. Terus juga <coughs> dari segi keamanan gitu, jika uh, layanannya macet, kemungkinan seluruh sistem macet di monolitik gitu. Kalau untuk hmm. kernel monolitik, terus. Uh, kalau misalkan keamanan di uh, keamanan di mikrokernel itu jika layanannya macet sama seperti tadi di monolitik itu uh, itu bisa berpengaruh sama uh, kerjanya sih si mikrokernel hmm. gitu. terus untuk uh, di untuk menulis kodenya mikrokernel uh, monolitik itu lebih uh, sedikit yang uh, sedikit lebih sedikit kode yang diperlukan dibanding uh, si microkernel itu. Itu juga ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Contoh mungkin kalau misalkan di monolitik, uh, karena monolitik itu bisa dibilang dia punya performa yang bagus, tetapi dia punya apa uh, kekurangannya itu dia punya dependensi di antara sistem apa komponen uh, sistem yang punya yang punya uh, ribuan apa ribuan bahkan jutaan dari uh, uh, kode lain kode ya ribuan lain kode gitu di bisa bilang kodenya banyak hmm. terus kalau misalkan mikro sendiri itu uh, keuntungannya dia itu stay, lebih stabil dibanding tadi mungkin uh, map uh, monolitik terus uh, dia punya ke apa sih ke Keunggulan sama apa tadi? Oh ya, kelemahan-kelemahannya itu, dia itu punya banyak sistem call sama uh, context switch. Dan kalau untuk hybrid, gitu, uh, kelebihannya itu kelebihannya, dia uh, bisa dibilang menggabungin ngegabung, antara sih tadi uh, monolitik sama mikrokernel. Yang itu <tuh> mungkin bisa dibilang ya, keunggulan keduanya itu uh, ada di... Uh, hybrid gitu, hybrid. Dan terus uh, kekurangannya, dia kekurangannya itu lebih cenderung mirip ke monolitik dibanding ke mikrokernel. Gitu Jadi mungkin bisa dibilang kalau misalkan kekurangan-kekurangan yang ada di monolitik juga ada di hybrid kernel gitu. Uh, ke kurang lebih itu. Oke oke oke. bisa saya jawab. Kira-kira uh, gimana? Dapat? Ter terpuaskan. Terima kasih Adit okay. Oke, okay, uh, terima kasih, dapat ya, sebelumnya. Sebelumnya uh, mau novel ada yang kekurangan. Terima kasih. Ya nggak apa. Oke, okay. makasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, diperdulikan. Again. Baik, dikarenakan waktunya juga sudah hampir selesai dan ada kelompok lain juga ingin presentasi sepertinya dicukupkan untuk kelompok uh, dua pada kali ini terima kasih sudah memperhatikan uh, dan mohon maaf juga kalau dari kelompok kami masih ada kesalahan uh, Ya sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh